kita kembali teman-teman sekalian ke kisah kita <tuh> Abdul Manaf tadi kan Abdiddar sama Abdul Manaf sekarang Abdiddar sudah kita sebutkan diantaranya mereka menguasai Kaabah dan Darunado dan sudah dijual tinggal Kaabah perawatan Kaabah, kiswahnya segala macam urusan mereka Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji kan itu Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hashim Hashim ini punya anak bernama Shaibah. Garis bawahnya nama Shaibah ini. Tadi sudah makan siang belum ini? Banyak nama yang harus dihafal nih. Kita kerucutkan bahasan tentang. Abdul Manah punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak Shaibah. Garis bawahnya Shaibah ini. Kita akan bahas Shaibah ini. Hashim ini ayahnya Shaibah. Waktu menikah dengan istrinya, ibunya si Syaibah Karena mulianya, ini tradisi jahiliah dulu ya Karena kedudukan si ibunya Syaibah ini tinggi di sukunya Anak kepala suku Maka Ismah, isma itu cerai di tangannya ibunya Ibunya bisa menceraikan suaminya Hukum dulu Berjalan waktu meninggal Hashim Syaibah ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya. Ada satu ya, anaknya atau saudaranya Hashim ya. Saudaranya Hashim ini, jadi Abdul Manaf punya beberapa anak. Di antaranya Hashim yang punya anak Syaibah. Ada juga anaknya yang lain bernama Muttalib. Anaknya si Abdul Manaf ini. Muttalib ini namanya orang. ini namanya orang. Mutalib ini datang ke perkampungan Syaibah, ibunya Syaibah tadi lalu dia berkata kepada ibunya, "Ini ayahnya Hashim sudah meninggal, tapi anak ini keturunan kusai bin Kilab. Ini turunan raja di Mekah. Jangan ditinggalkan di kampung sini. Ikut ke Mekah dengan saya. Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah." Kata ibunya, "Enggak bisa, ikut sama saya." Akhirnya karena cekcok nih, tanda kutip di sini, maka ibunya bilang, ibunya Syaibah bilang ini uh, kita suruh pilih aja dia si Syaibah ini mau ikut siapa nanti kalau saya sebutin julukannya Syaibah ini baru Antum bilang oh iya itu orangnya kata si ibunya pilih aja Syaiba suruh milih dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama anda ke Mekah lalu mutalib tanya di depan ibunya hai Syaibah ikut sama saya ke Mekah atau kamu tinggal sama ibumu kata syaiba saya ikut sama paman saya ikut ke Mekah maka masuklah, pergilah ke Mekah waktu itu Muttalib ini naik unta, dia membonceng di belakangnya Syaibah Muttalib ini teman-teman dikenal di Mekah, suka beli budak suka beli budak ya. maka waktu, setiap hari dia datang masuk Mekah, bawa budak baru waktu Syaibah dibonceng oleh pamannya Muttalib ini orang-orang Mekah kira si Muttalib beli budak baru maka mereka bilang Mutalib baru beli budak di belakangnya Abdul Mutalib. Berarti hambanya si Mutalib nih. Sudah tahu nama syeiba siapa? Yang antum kenal selama ini Abdul Mutalib. Namanya dia syeiba. Jelas? Baik. Tiga orang yang jawab. Nggak apa-apa lah. Nasib. Saya sudah teriak-teriak tapi. Abdul Muthalib berarti namanya Syaibah. Jadi Abdul Muthalib bukan Muthalib nama Allah ya. Ini nggak ada dalam Asmaul Husna gitu. Tetapi di sini Muthalib nama pamannya. Karena sering beli budak, kemudian dia membawa membonceng ponakannya, orang-orang Mekah kira ini adalah budak baru, maka dibilang Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Tapi karena itu sudah menjadi buah bibir di Mekah, akhirnya terkenal dengan Abdul Muthalib.